Halo salam sejahtera salam jumpa salam damai buat kita semua pada saat ini admin akan membagikan sebuah tips screenshot panjang Anda tentunya pernah melihat model gambar yang panjang yang sering kita lihat di media sosial seperti ini e, pertama admin bingung cara buatnya bagaimana pakai aplikasi atau apa ternyata tidak saudara-saudaraku Bro and sis. ini memang sudah ada di fasilitas bawaan setiap handphone pintar ini screenshot seperti biasa tapi panjang Oke bagaimana caranya membuat ini kita lanjut ke cara membuat screenshot panjang tapi sebelumnya tolong klik subscribe agar saya dapat teman baru dan klik lonceng agar anda dapat informasi terbaru soal video-video yang diupload channel jalanan tua dan klik share supaya info ini dapat bermanfaat juga buat orang lain. Oke okay, kita langsung saja bagaimana cara men-screenshot tangkap layar panjang Kita pertama harus tentukan objek apa yang akan kita screenshot Saya ambil contoh akan men-screenshot halamannya Presiden eh, Joko Widodo Kita scroll dulu kita buka semua agar layarnya gampang terbuka nanti Oke, okay, setelah siap, kita akan screenshot. Caranya seperti biasa, klik le tombol layar kiri kanan secara bersama-sama. Iya, cuplik panjang di situ ada berapa tombol, ada kanal di bawah yang akan kita pencet pada bagian bawah itu. Cuplik panjang nah, sekarang kita memuat. Kita menscroll halamannya, presiden, agar termuat panjang atau sesuai yang kita inginkan untuk di screenshot. Hal ini salah satu cara untuk menghemat kuota internet. Menghemat pulsa juga, kalau kita sudah screenshot panjang. Kita bolak, bisa bolak-balik melihat ini tanpa membuka e, beranda halaman baru. Kalau sudah dirasa cukup, tinggal kita klik selesai. Panjang maksimal gambar, layar sudah tercapai. Ternyata sudah tercapai, ya tinggal kita klik selesai. Oke, sambil menunggu proses penyimpanan dia akan tersimpan secara otomatis ke tempat penyimpanan memori kita nah ini sudah jadi ini sudah jadi dan coba kita lihat di galeri di galeri di galeri foto kita hasilnya bagaimana ini yang paling terakhir nah ini dia hasilnya panjang kan nah ini ini sangat bermanfaat karena kita bisa men-screenshot sekaligus apalagi untuk bukti-bukti untuk hal-hal tertentu kita akan men -screenshoot. ada yang melakukan head speech berkali-kali kita screenshot aja satu kali atau yang menebar hoax kita screenshot saja satu kali supaya bisa jadi bukti Ini juga bisa ke uh, website, selain Facebook. Seperti biasa, kita buka browser. Kita ambil contoh artikel cara translate video bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Ini contoh yang akan kita screenshot panjang. Kita buka, kita gulir terus sampai habis. Jika sudah, seperti biasa kita screenshot lagi. Kita tekan tombol kiri, tombol kanan secara bersama-sama. Iya, klik cuplik panjang. Ya, cuplik panjang. Sekarang kita memuat gambar ini. Proses perekaman, proses perekaman pada eh, layar Android kita tanpa aplikasi. Ternyata ini bisa dilakukan secara mandiri Karena memang e, aplikasinya sudah terpasang Atau aplikasi bawaan handphone Kalau sudah merasa cukup Kita klik selesai Maka proses penyimpanan akan berjalan Sangat-sangat bermanfaat buat adik-adik yang lagi-lagi cari referensi anak-anak sekolah, daripada panjang atau kita lupa halamannya di mana, websitenya di mana, kita screenshot saja supaya kita bisa memakainya berulang-ulang kali. Hmm, seperti ini, jadi jangan sampai terpotong, harus mulai dari awal. Hasilnya yang sudah ada di galeri, ada macam-macam. Ada ini juga nih, ya. ini yang tadi panjang, sangat bermanfaat menghemat kuota. Cara menghemat kuota internet panjang semua, oke. Okay. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat jika Anda senang. Jangan lupa klik like pada video dan sebar luaskan supaya bisa jadi bisa bermanfaat juga buat orang lain. Terima kasih sudah menonton video ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya.